Ya, halo Mas Bayu. Salam halo. kenal ya. Halo. Salam kenal. Um, <laughs> la lagi di mana nih Bu? Lagi di rumah aja. Lagi di Surabaya, rumah. ya. Lagi ya. Um, pekerjaan rumah udah beres semua. <laughs> <laughs> Sekarang kan hari Sabtu, jadi <laughs> tidak iya. ada pekerjaan rumah. <laughs> WFH Bu ya. WFH, ya hmm. sudah tahun ini ya, hampir tahun ini, DAPEFA. Iya, iya. Ya. Saya dulu sering ke uner sih, Bu, tapi di psikologinya. Oh, di psikologi? Iya. Iya, iya. Iya, satu kampus saya di ekonomi di kampus B. Di kampus B, ya. Oke. Iya. Oke. Ya, jadi hari ini Bu Syarul bakal banyak ngomongin, ini ya Bu, um, financial literacy gitu ya. Hmm. Oke, okay. iya. <laughs> Bu, Ntar di share screen uh, punya ibu Sharul. Saya pakai HP ini kebetulan. Oh ya ini udah uh -uh. kelihatan teman-teman. iya -teman? kelihatan sudah. Oke, okay. hmm. ini? Okay, ini berapa menit saya mas? Uh, ini waktunya uh, waktunya berapa ya tadi <laughs> uh, ini 30 menit 30 menit ya ya yeah. Oke okay. Bismillahirrahmanirrahim uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan salam kenal semuanya uh, Sampai ini mas-mas sama Mbak-Mbak ya, atau Bapak-Ibu saya manggilnya. <gifat> <gifat> saya <gifat> Sohrul Rahmatul Ajija dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAIR di Surabaya. Nah ini kita sharing-sharing saja karena uh, tagline-nya adalah ngobrol santai ya. Nah ini terkait dengan, uh, kemarin diminta untuk bagaimana sharing pengalaman saya ketika apa ya sembuh dari covid Nah itu memang uh, saya sudah menceritakan sebenarnya kalau mungkin mau mampir di channel YouTube saya di Sohrul Rohmah di situ sudah ya. saya jelaskan juga sambil promosi iya ya, ya. uh, like, ya, jangan lupa subscribe ya <laughs> <gambil <gambil <tuh> baik Nah saya itu sebenarnya memang eh uh, di keluarga besar saya ini ini adalah gelombang kedua. Saya terkena uh, terkena Covid ya. Jadi awalnya itu di bulan Juli 2020. Kemarin itu uh, satu keluarga besar saya kecuali saya sama suami itu enggak kena. Uh, memang memang uh, ini ya, penularannya itu sangat cepat dan sebenarnya uh, diawali waktu itu karena ada satu keluarga saya yang nakes karena kes itu memang sangat rentan. Mungkin nanti Dokter Andika bisa menjelaskan juga uh, waktu itu karena ya ini kadang kita strik di luar. Jadi kalau keluar rumah pakai masker gitu kan. Tapi kalau di rumah, ayo coba ideal <laughs> di rumah yang pakai masker secara rajin siapa gitu. Kalau saya sendiri di rumah juga longgar banget gitu. Nah, karena di rumah ini longgar, satu kena, akhirnya semua kena dalam satu keluarga itu. Kebetulan saya di rumah yang berbeda dengan keluarga saya yang lain pada waktu Juli itu. Nah, karena semuanya dan ada yang sudah tua, ada yang uh, kena komorbid jantung, ada komorbid diabetes, segala macam, ya awalnya itu memang kejalanya uh, itu memang beda-beda ya tapi hmm. yang sama adalah sakit secara bersamaan Nah ketika keluarga kita ada yang sakit secara bersamaan gitu uh, itu sudah langsung harus di, di apa ya diperiksakan. tapi kalau hmm. langsung periksa juga kadang nggak bisa terdeteksi langsung kan karena kan uh, ada masa apanya ya virus mungkin nanti dokter Andika bisa membantu untuk bisa ketahuan oh ini positif tidaknya karena waktu itu di serologi tes juga nggak enggak uh, masalah jadi negatif tapi setelah beberapa hari itu langsung positif positif positif gitu nah mm -hmm. ketika ada satu yang positif semuanya langsung segera diangkut aja dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan swab test nah waktu itu uh, satu kena akhirnya saya periksakan semua dan akhirnya ada delapan orang yang positif di keluarga saya waktu itu Kemudian karena memang ini ada yang komorbid jantung segala macam, saya nggak mau ambil resiko, langsung saya bawa ke rumah sakit dan tentu saja saya melihat uh, uh, waktu itu kan di awal awal ya bulan Juli 2020 itu kan orang kena kena COVID itu kayak masih tabu banget ya, kalau beda sama nah. sekarang masih masih tabu tapi nggak se dulu gitu. Dikanya saya pun pasti. tidak tahu, saya pun Dikanya. tidak tahu uh, ini apa namanya uh, kayak di ini nanti ya apa biayanya segala macam gitu kan. Tapi yang jelas uh, memang ini di keluarga saya sendiri eh uh, kami meskipun background keluarganya itu tidak uh, kebanyakan ya, kebanyakan adalah pekerja informal, jadi petani, kemudian pedagang kayak gitu. Tetapi kita full coverage BPJS yang empat itu. Jadi uh, apa kita ada uh, mengikuti apa ya? kecil apa yang empat paket itu kesehatan kes, kecelakaan kerja kematian sama dana pensiun jadi se, setiap orang kita ikutkan nah itu bisa di apa ya terkait dengan BPJS yang full komplit ini kenapa kita bisa ikut waktu itu karena saya juga pendiri koperasi syariah dan waktu itu kita bekerja sama dengan masih zamannya jam sostek di 2012 itu ada program LHK jadi eh, apa pengajuan BPJS full di luar hubungan kerja jadi eh, semua pekerja informal itu bisa iurannya memang macam-macam ada yang 200 sampai 500 ribu tapi sangat ya Alhamdulillah setiap ada sakit atau apa ya kita mostly kita nggak bayar Nah dengan itu kemarin saya coba memberanikan diri ke rumah sakit Awalnya saya juga ragu karena e, kayak orang tua saya yang e, itu yang sepuh itu tinggalnya di Mojokerto Jadi beda kota kan Saya itu awalnya ragu kira-kira nanti kalau saya bawa ke Surabaya gimana ya Karena kalau di Mojokerto apalagi kan fase e, kesatunya di Mojokerto Saya pasti akan stres banget e, ngurusin di Mojokerto dan di Surabaya akhirnya saya coba jadiin satu ke Surabaya itu dengan saya sharing ke salah satu teman saya uh, dia dokter juga uh, saya tanya ini kira-kira kalau saya dengar kalau pasien COVID itu ditanggung negara gitu enggak gitu ditanggung pemerintah sorry Apakah itu pemerintah daerah atau Pemerintah pusat, nah, ketika dia bilang pemerintah pusat, berarti saya langsung berpikir lintas daerah pun bisa gitu. Akhirnya saya boyong semua uh, keluarga saya yang di Mojokerto, Sidoarjo. Saya bawa ke Surabaya, jadi satu di rumah sakit Siloam nah ketika udah di situ semua aman masuk kan kalau udah masuk rumah sakit itu kan istilahnya udah ini ya udah percayalah dengan tenaga medis gitu ya maksudnya dengan segala kemampuannya nah ini memang uh, waktu itu minimal keluarga saya itu dirawat 14 hari Beda sama saya di Desember 2020, 10 hari uh, itu udah boleh keluar. Kalau dulu 10 hari udah kelihatan sehat tidak boleh. Jadi harus tetap 14 hari. Saya tidak tahu apakah mungkin uh, mungkin karena kasus di Surabaya ini sangat tinggi, uh, antri rumah sakit betul-betul luar biasa. Memang uh, pasien Covid membludak, banyak yang enggak kebagian kamar. Uh, atau mungkin anggarannya juga banyak yang terserap Akhirnya pasien-pasien yang sudah kelihatan segar kembali Meskipun tidak sampai 14 hari, 14 hari itu bisa keluar Itu di Desember 2020 Tapi kalau yang di Juli itu benar-benar harus 14 hari strict. Nah itu kemudian ada uh, om saya itu karena komorbid jantung Itu 23 hari di ICU, nggak bisa ngapa-ngapain uh, Ya Alhamdulillah sih memang waktu itu masih belum banyak apa ya, yang penyintas COVID ya, sehingga untuk dapat ini apa sih, plasma itu memang sangat sulit, bahkan waktu itu karena uh, ini kita harus minta ke Jakarta untuk dapat plasma waktu itu nah, memang ini sih, apa ya uh, ya Alhamdulillah itu om saya diberikan kesembuhan ya karena dengan luar biasa dia 23 hari di ICU finally pulih, nah itu memang E, mungkin nanti juga menarik nih bagaimana e, aspek psikologi terhadap pasien-pasien COVID itu perannya penting banget ya Karena saya sendiri juga sempat mengalami down Kayak om saya tadi yang komorbid bayangin Pakai kayak gitu semua lengkap 23 hari nggak bisa ngapa-ngapain Hanya tidur aja terlentang tapi posisi sadar gitu loh Itu kan hmm. stres banget ya kan Nah itu sempat dia mau kabur di hari ke-17an gitu sempat mau kabur karena tahu yang lain dapat pada pulang kan 14 hari hanya dia sama satu lagi om saya itu yang belum bisa tapi om saya satunya tuh enggak di ICU dia biasa tapi pneumonia nya dia berat nah uh, karena stres itu dia pengen kabur terus susternya itu uh, dimarah marahin pokoknya bener-bener psikologinya kena banget gitu dan saya merasakan sendiri di pada waktu saya uh, dirawat di Siloam juga uh, itu memang ya memang sih kayak bawaan kita tuh emosi banget gitu, antara takut, antara uh, apa ya, mas pokoknya uh, membuat kita tuh kayak stres gitu loh, pengen segera keluar tapi nggak bisa pengen ah, kayak gitu, nah akhirnya uh, apa ya, seni untuk membuat apa ya, pikiran kita itu menerima, itu sangat diperlukan sebenarnya karena saya juga ada di bulan September atau Oktober, itu ada tetangga saya yang juga Uh, apa ya, istilah ibu-ibu angkat ibu angkat saya itu meninggal gara-gara covid juga karena memang nggak uh, mau dibawa ke rumah sakit saking parnonya sama covid gitu nah itu karena nggak mau terus terlambat membawa dan itu sudah uh, putih semua paru-parunya sehingga ya sudah jadi masuk rumah sakit sehari udah langsung meninggal jadi memang penanganannya harus cepat dan pasiennya itu harus ikhlas menjalani, nah itu yang sulit uh, Apa kadang kita pengen kayak tetangga saya sebelah juga memang Surabaya ini banyak case ya di yeah. Surabaya tetangga sebelah rumah saya pas itu juga kayak gitu sama anak-anaknya, ayo kita ke rumah sakit Enggak mau, akhirnya ya sudah uh, meninggal gitu yeah, banyak yeah. kasus yang seperti itu memang terutama untuk orang-orang yang sudah tua ya, orang-orang sepuh itu kan mereka takut ya dengan pemberitaan dalam macam nah ya alhamdulillahnya keluarga saya ini termasuk uh, apa ya meskipun backgroundnya petani pendidikannya cuma SD ibu saya nenek saya tapi memang pendengar setia suara, -suara Surabaya SS ya jadi uh, edukasinya itu dia dapat dari SS jadi ketika dibawa ke rumah sakit udah udah pasrah gitu nenek saya itu alhamdulillah sembuh nah itu uh, apa ya pengalaman saya ketika kena COVID itu dan memang Uh, saya sebagai orang awam kesehatan memang uh, kalau ketika udah gejala nggak ada cara lain selain dibawa ke rumah sakit gitu uh, Pak tapi problemnya adalah sekarang karena banyak yang ditolak di rumah sakit karena nggak nggak muat uh, apa ya kapasitasnya ya uh, apa ya mungkin saya nggak tahu ya uh, bagaimana me terutama yang bergejala ya kalau yang OTG sih mungkin dengan olahraga dengan apa hidup sehat mungkin bisa bisa lebih bisa cepat recovery tapi yang yang bergejala ini yang saya uh, juga ketika ada orang tanya ya saya harus mengatakan ini mau nggak mau harus bawa ke rumah sakit saya sendiri juga nggak tahu gitu caranya gitu nah itu uh, sekilas saya ketika uh, kena ini ya COVID-19 itu nah ini mungkin karena saya di ekspertisnya di ekonomi, saya sambungin sama bagaimana kesiapan kita gitu ya, di masa pandemi ini memang uh, saya sejak awal di 2000. 2019 awal ketika apa ada berita corona itu di awal-awal di China waktu itu kan saya sudah memprediksi maksudnya gini uh, ini wah kalau udah kena kayak gini bakal ekonomi akan slow down gitu kan nah ini ketika itu orang wah ini konspirasi atau apa tapi saya udah berpikir ini bakal slow down ekonomi dan ini efeknya bakal ke Indonesia juga gitu nah uh, ketika waktu itu memang um, apa ya kalau saya memang termasuk orang yang suka kampanye untuk ayo saving untuk masyarakat Indonesia. Karena saya melakukan beberapa penelitian pakai data apapun, habit masyarakat kita untuk saving itu sangat-sangat rendah sekali. Jadi kebanyakan itu mereka enggak enggak uh, apa ya, tidak mengalokasikan anggarannya untuk berjaga-jaga atau untuk masa depan. Mereka tuh kayak bonek gitu loh. Uh, apa namanya? Pondok nekat ya kalau pondok itu uh, istilahnya pokoknya apa yang ada sekarang saya hadapi gitu. Kalau ada duit banyak habisin, kalau nggak ada ayo cari gitu. Tapi untuk perencanaan itu kebanyakan belum. Nah itu itu prabel masyarakat kita. Silakan mungkin kalau uh, tertarik ya pakai penelitian gitu dengan dibandingkan Singapura tahun 60-an Singapura ini perlu kita contoh ya tapi uh, memang dia negara kecil yang masyarakatnya itu uh, punya awareness untuk saving tahun 60-an orang-orang uh, di Singapura itu mereka udah berpikir tentang asuransi bagaimana mereka itu penginnya di masa tua menikmati aja enjoy enjoying their life gitu kan uh, jadi mereka bekerja keras di saat muda, tuanya tinggal menikmati. Nah, ternyata ketika mereka pensiun, dana yang sudah mereka uh, kumpulkan itu ternyata sangat berlebih. Nah, ternyata saya tua nggak nggak terlalu banyak uang, uh, tidak terlalu banyak membutuhkan gitu ya. Nah akhirnya karena kelebihan dana ini, akhirnya dia bisa ekspor uang mereka ke negara-negara berkembang yang lain, termasuk Indonesia. Sampai sekarang kita sangat tergantung sama dana-dana dari Singapura. Itu udah sejak habit tahun 60-an. Tapi di kita, negara kita, sejak awal kita merdeka, kalau kita belajar sejarah ya, sejak awal kita merdeka, tahun lima yang kita lakukan pada waktu itu pemerintah kita adalah apa untuk pembangunan mencetak uang mencetak uang gitu sebanyak-banyak sampai ada hiperinflasi enam ratus persen nah itu mungkin uh, ini adalah masalah karakter sebenarnya dan itu terbawa sampai sekarang jadi uh, apa ya mungkin teman-teman termasuk masalah awareness terkait dengan asuransi mungkin beberapa orang berpahaman bahwa Wah, kalau ikut asuransi ini nggak percaya takdir Tuhan misalnya, atau mungkin uh, apa ya istilahnya, eh uh, ya mungkin ada beberapa orang yang beranggapan seperti itu. Tetapi giliran udah sakit beneran, habis ini anggaran semuanya sampai jual aset sampai apa. Nah, itu uh, mungkin yang kita kan yang namanya manusia itu uh, apa ya, tugas kita adalah ikhtiar kan gitu ya, bagaimana mengantisipasi urusan nanti habis atau tidaknya kan hasilnya Tuhan yang menentukan gitu, nah itu yang yang tidak terlalu dipegang sama teman-teman, karena ketika saya coba gambling gitu ya apa bukan gambling sih, istilahnya uh, bertanya secara acak kepada teman-teman bahkan di usia-usia uh, di yang 34-35 itu tidak jarang yang belum punya asuransi gitu, saya bukan kampanye asuransi ya, tapi lebih pada bagaimana perencanaan keuangan kita, termasuk uh, apa ya, bahkan mereka juga nggak ngerti kalau BPJS itu bisa komplit empat item misalnya, terus mereka lebih memilih uh, misalnya asuransi tambahan yang lain, meskipun dengan banyak dinamika ya BPJS rugi segala macam, tapi menurut saya asuransi terbaik saat ini adalah BPJS untuk orang-orang Indonesia gitu, karena saya mengalami sendiri kalau ketika sakit dulu karyawan-karyawan saya itu pernah operasi segala macam nggak bayar sama sekali gratis tapi ketika ikut asuransi yang apa yang swasta atau apa kan harus bayar dulu kita nanti hmm. baru reimburse nah itu kan gimana nah, itu jadi itu yang harus dipahami juga Uh, nah kemudian bagaimana Terus ini ya masalah sekarang Orang-orang Indonesia itu kan latah ya Kayak misalnya WFH gitu WFH melihat temannya Goes Naik sepeda akhirnya Demand terhadap sepeda pancal Meningkat drastis uhum. ya kan harga sepeda gila-gilaan ya kan berapa naik berapa kali lipat latah kan Tapi padahal mereka nggak berpikir setelah, setelah pandemi selesai apakah mereka masih akan tetap seperti itu misalnya Mereka tidak memahami apa ya bukan saya mengatakan bahwa olahraga bersepeda itu jelek tidak Tapi banyak orang yang memaksakan diri untuk memiliki sepeda itu yang sebenarnya sepeda mereka di rumah juga Enggak masalah, dan juga olahraga selain sepeda kan enggak ada masalah. Kalau memang mereka secara anggaran belum ada, jalan kaki masih bisa, lari masih bisa. Nah, itu jadi mereka latah, tidak memahami esensinya. Nah, ini yang menjadi problem di masyarakat kita, sehingga akhirnya apa? Karena latah, dan akhirnya mereka tidak menyadari bahwa anggaran rumah tangga mereka itu tidak hanya untuk bulan itu, tapi mereka harus antisipasi. COVID ini nggak tahu sampai selesai sampai kapan. Nah nggak nggak bisa diprediksi kan. E, meskipun pakai vaksin atau apa, e, kita nggak tahu bagaimana dampaknya nanti gitu. Ekonomi juga belum 100% kembali. Kita dulu diproyeksikan akhir tahun 2020 selesai, tapi masih hmm. seperti ini. Nah kita nggak bisa memprediksi itu. E, itu sih jadi e, mungkin di masyarakat kita itu bagaimana mereka mengatur keuangannya itu masih masih apa ya, masih belum banyak yang memahami, termasuk? kebanyakan mereka juga menghabiskan anggarannya untuk konsumsi gitu ya untuk konsumsi sedikit untuk tabungan atau bahkan berpikir untuk investasi itu masih jauh banyak yang masih belum sampai berpikir pada uh, investasi terus ada pun yang berpikir investasi juga katakanlah wah kalau saya berpikir investasi berarti apa ya beli-beli tanah misalnya beli apa padahal investasi sendiri itu kan ada yang liquid ada yang semi liquid ada yang uh, apa namanya tidak liquid nah di masa pandemi kayak gini, cash itu is the king, ya kan? Jadi kita wow. itu, uh, apa ya, sekarang ini adalah jangan beli-beli aset yang fix dulu, gitu. Sekarang berapa banyak tanah yang jatuh harganya, kan? Karena apa? Banyak kredit macet. Banyak kredit macet akhirnya dijual murah-murah, kan? Uh, itu Kalau punya dana silahkan beli uh, di pelelangan bank, itu lagi murah-murahnya sekarang. Tetapi kan kita juga berpikir kalau anggaran kita, kalau kita punya anggaran misalnya beli rumah harga 500 juta cash katakanlah Berarti harus ada anggaran sekitar tiga kali lipatnya yang sisanya itu bisa untuk likuiditas kita Nah masyarakat kita itu kebanyakan beli rumah harganya cash 500, uang yang ada cuma 600 Sisanya cuma 100 untuk hidup uh, sehari-hari, nah ini yang terlalu memaksa akan sebenarnya. Nah, ini apa stres kan? Padahal di masa pandemi nggak boleh stres kan gitu. Jadi ini harus harus di uh, di apa ya istilahnya diatur secara keuangan. Jadi harus benar-benar me mengendalikan diri. Kemudian juga sekarang kan masyarakat kita itu uh, ter terutama misalnya saya rumah jadi kayak kebun sekarang ya kan. Kebanyakan hmm. beli bunga segala macam. Saya tuh sampai heran ada bunga ya harganya sampai jutaan puluhan juta terlepas itu dari hobi ya dan saya juga bingungnya lagi adalah golongan menengah ke bawah ikut-ikutan beli kayak gitu eh uh, ya memang bagus sih tetapi kan itu nanti kalau udah WFH selesai harga juga jatuh kan jadi yeah. mereka nggak berpikir sampai sana gitu jadi akhirnya apa anggaran karena saya nggak mau stres, saya uh, yang penting harus sehat imun biar kuat saya mau beli ini beli itu bunga-bunganya banyak Nah, nanti bulan depan, tiga bulan lagi, waduh, itu benar-benar imunnya drop karena uangnya habis. Nah, itu <laughs> jadi kasus seperti itu, banyak banget. Nah, makanya mungkin uh, yang kita lakukan sekarang ini benar-benar harus uh, apa ya? Pengetatan, apa ya? Keuangan, dompet kita benar-benar harus di, dikendalikan. Nah, uh, kalau dulu, nah ini, kalau masalah persentase anggaran ya kalau saya sih nggak strict-strict banget tapi yang jelas uh, ini yang saya pegang dari 100% anggaran kita itu 50% itu adalah untuk biaya hidup ya kemudian 30% itu untuk apa ya keinginan pribadi kita 20% itu untuk membayar hutang nah ini yang yang harus uh, kita prioritaskan juga membayar hutang ya jadi uh, kalau ada hutang kalau nggak ada Alhamdulillah gitu ya jadi apa namanya? Uh, nah, yang sisanya ini, maksudnya dari 50% biaya hidup tadi jangan sampai lebih gitu. Artinya harus ada prioritas untuk membayar uh, apa namanya tagihan dan juga ke apa untuk investasi segala macam tabungan. Nah, uh, masalah ini ya hutang-piutang juga. Mungkin teman-teman juga, saya sendiri juga terus belajar dalam arti jangan sampai Uh, cicilan kita per bulannya itu lebih dari 20% dari total income kita, karena itu nanti akan membuat kita stres banget ya kalau lebih dari 20% misalnya gaji katakanlah 20 juta berarti 20 persennya berapa tuh 4 juta ya untuk angsuran kalau lebih dari itu harus ngambil harus puasa di biaya hidupnya kalau mungkin masih single nggak apa-apa mengendalikan dirinya sendiri kan tapi kalau udah berkeluarga anaknya gimana kebutuhan PEMPERS kan tetap harus ada gitu kan nah ini yang eh, kadang orang ya tadi terlalu memaksakan diri sebenarnya itu pilihan hidup ya karena Orang itu ada yang agresif sekali, ada yang dia uh, ngikutin arus aja, dalam arti ya saya harus uh, apa ya step by step tapi progresif, ada yang seperti itu. Nah ini tergantung di kitanya sendiri ya, uh, apakah kita termasuk orang yang sangat agresif, artinya oke okay, saya benar-benar nekan biaya hidup, pokoknya benar-benar puasa banget, uh, tapi saya mau nyicil sebanyak-banyak, karena kalau saya nggak nyicil, uang itu habis. Nah itu kayak misalnya saya. Saya itu termasuk orang yang kalau di dompet ada duit, itu gatal untuk bisa shopping. Mm -hmm. <laughs> Salah satu caranya ya adalah, wah saya ini kalau nggak diatur dengan saya harus punya kewajiban yang membayar, nah itu uh, sulit. Nah akhirnya saya um, mengendalikan dirinya adalah ikut beberapa asuransi. Jadi saya ikut lebih dari satu asuransi. Sehingga ketika ketika apa namanya tagi apa ya gajian itu langsung terauto debit gitu. Tapi di situ sebenarnya saya saving gitu tagihan saya itu lebih ke situ ke asuransi kemudian karena di di kampus ya sama ibu-ibu arisan gitu ya udah saya ikut arisan gitu kan demi meramaikan suasana dan sebenarnya itu saving dan saya menunda kebahagiaan saya untuk konsumsi di bulan itu bulan-bulan itu dan saya sebenarnya saving di masa depan kayak gitu jadi termasuk kayak misalnya apa ya masalah apa ya kayak misalnya kendaraan, rumah atau apa ya saya juga agak-agak ngeri ketika teman-teman ada juga yang memaksakan e, langsung beli yang besar atau apa mending progresif aja karena kan kita nggak tahu bagaimana diri kita besok gitu loh hmm. kalau kita apa udah dikasih beban saya harus punya rumah seharga lima miliar di usia sekian gitu waduh mending kita coba mindset kita dibalik kita mending Saving, saving. Kalau ada, kalau mampu kelihatan mengambil yang cicilan, tapi saya mampu tidak terlalu panjang tenornya, ambil. Tapi kalau kita apa namanya sampai bekerja keras betul untuk mencicil rumah itu sampai saya dikatakan sukses, nah itu yang yang menjadi problem dan tidak sedikit teman-teman kita yang terjebak di situ. nah Itu kan jadi hidupnya nggak bahagia versi saya gitu ya. Kalau saya lebih lebih suka yang yang yang isi going tapi saya merdeka secara finansial gitu. Uh, kemudian, nah ini perlu dipahami juga masalah apa ya jenis-jenis income kita ya. Apakah income kita ini termasuk fix atau kita uh, variabel ya dalam arti uh, tergantung dari project misalnya. Misalnya kalau gaji PNS kan ya stay segitu aja kan, tapi mungkin kalau ada project yang lain, tapi proyek ini kan tidak bisa di diistilahnya uh, diandalkan gitu ya mungkin dapat banyak di tahun ini atau tahun depan tidak terlalu banyak misalnya nah ini jangan sampai kita kayak tadi me, me, menghitung cicilan itu adalah kita oh kan nanti dapat proyek ini nah itu yang jangan mending uh, oke okay, fix salary saya itu dari 20% maksimumnya itu yang untuk uh, cicilan nah Nanti kalau misalnya saya dapat proyek, saya tabung aja. Saya mau beli sesuatu yang nilainya juga progresif. Nah, yang saya lakukan waktu itu sama suami adalah membeli tanah memang. Kalau rumah beli di Surabaya langsung, saya jujur PNS masih 3B gak kuat, ya. Tapi uh, waktu itu yang saya lakukan adalah adalah karena suami saya itu uh, rumahnya di Kota Blitar, ya tetangganya Pak Ripto, itu. Uh, kita beli tanah kavlingan waktu itu murah-murah saja masih 20 juta tahun 2015 terus 2016 naik 60 juta. Ya, naik 60 juta. Nah, dari situ uh, akhirnya kan gain-nya banyak tuh. Ya, dari gaji 20, apa bukan gaji ya, nabung-nabung 20 juta, naiknya 60 juta karena kita punya keinginan untuk daftar haji ya kita lepas gitu ya untuk daftar haji. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi bukan bukan apa ya kita harus lebih-lebih agak-agak memilih untuk investasi itu tapi untuk beli tanah itu harus anggaran yang memang kita tidak berharap untuk bisa liquid ya Nah ada juga kalau saya juga beli emas yang antam batangan itu uh, Kalau beli sedikit-sedikit bukan yang perhiasan Kalau mungkin ibu-ibu suka beli perhiasan Kalau saya nggak karena saya mungkin nggak terlalu suka pakai perhiasan Jadi uh, saya lebih suka uh, mengkoleksi emas yang uh, berbentuk apa ya Yang antam itu, yang, yang lempengan itu Nah, eh uh, saya merasakan kemarin lonjakan harga emas. <laughs> Jadi, hmm. waktu itu uh, apa ya saya, karena memang ya kalau ada duit saya ini simpan nanti kalau udah cukup beli yang berapa gram kayak gitu. Nah, ketika lonjakan sampai menembus satu juta, Oh saya panen. <laughs> kayak gitu. Dan kenapa saya memutuskan untuk jual? Karena saya berdoa mudah-mudahan corona nggak ada lagi gitu kan. Jadi, hmm. uh, ketika corona nggak ada lagi kan harga emas stabil lagi turun kan. Jadi, saya kesempatan jual aja waktu itu tapi yang anehnya orang-orang di masa harga emas naik malah didorong untuk beli emas dan banyak yang beli waduh gimana sih orang-orang ini karena mungkin diprovokasi itu kan emas kita pun punya ya, harga ini. sekian dijual lagi naik gitu, ya, uh, uh, lagi naik, gitu. orang berbondong-bondong beli wah gimana ini gitu kan? harusnya kan simpel aja kita apa kalau mau beli ya saat harga murah jual ya saat harga tinggi kan gitu nah itu itu saya pelajari juga dari ibu mertua saya yang memang uh, apa ya hobinya itu adalah karena uh, apa ya bapak mertua itu kan uh, apa ya pegawai, bukan pegawai sih uh, pengusaha bisnis sendiri gitu kan usaha sendiri yang tidak lumintu kalau orang jawa tidak tidak bisa dipastikan gaji se, uh, seperbulannya berapa. Nah, yang bagian investasi ternyata ibu saya, uh, ibu mertua saya itu yang semi-liquid dalam bentuk emas. gitu. Jadi saya belajar dari beliau, benar-benar menunda kebahagiaannya itu lama banget. Jadi... Uh, membangun rumahnya itu ketika udah usia sepuh Jadi ketika dulu ya rumahnya biasa aja Tapi investasi pendidikan anak-anaknya Itu sampai tinggi-tinggi Nah ketika anak-anaknya udah settle Nah barulah rumah ini dibangun. Nah itu saya benar-benar belajar dari beliau Dan hidupnya itu saya nilai itu kayak nyaman banget gitu Daripada saya harus terkejar-kejar dengan cicilan, hidup tidak bahagia Kayak gitu sih Nah ini mungkin Uh, apa ya istilahnya di masa pandemi ini mengajarkan kita untuk benar-benar apa ya hidup itu ya sesuai dengan kebutuhan. Kita harus benar-benar pandai untuk memilah mana kebutuhan mana keinginan. Gitu sih Mas Bayu sementara dari saya. Oke, okay, eh um, terima kasih. Ini berarti PPT-nya nggak di <laughs> Iya, <gir> saya buka PPT sendiri. Oke, oke oke. terima kasih Bu Sa. Oh. Um, oke. Okay. Bentar-bentar ya. Tadi kan uh, ini ya bu ya dibilangin soal apa sih namanya kalau emas ya aku ngelihat di postingannya orang-orang itu emas itu lagi naik banget gitu kan mm -hmm. uh, penjualannya kayak mm -hmm. gitu uh, sebenarnya kita beli emas itu enggak eh, mungkin tepatnya gitu pertanyaannya mm. tepat gak sih beli emas sekarang atau uh, pakai instrumen investasi yang lain kayak contohnya reksadana atau deposit kayak gitu ya pilihan terbaik untuk investasi di saat ini tuh apa kalau saya pribadi beli emas di saat sekarang itu saya menghindari karena harganya kan masih sangat tinggi kayak hmm. misalnya kemarin aja uh, saya jual itu eh uh, Harga terpampang di website harga beli hmm. itu satu juta tujuh kalau nggak salah. Untuk harga buyback uh, buy ya itu yang jual kembali itu cuma delapan ratus lima ribu. Artinya kalau mau beli emas sekarang tunggu ketika harga emas uh, sekitar Rp800an Tapi hmm. kalau misalnya masih sekarang ini kan beli emas kan masih uh, 900 ratus masih uh, ya 900 an ya dan saya juga suka suka eksperimen juga. Di Tokopedia itu kan ada tabungan emas ya. Nah, itu bisa dilihat juga uh, berapa kenaik apa ya? Uh, fluktuasi dari harga beli emas sekarang. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih kalau saat ini lebih baik dananya aman. Memang reksadana itu paling aman ya. Hmm. Uh, apa ya? Karena memang High, high risk high return juga ya karena hmm. reksadana kenapa relatif aman karena returnnya juga enggak setinggi kalau kita pegang saham gitu hmm. jadi cari yang aman-aman dulu deh sekarang kayak deposito nah deposito itu kan bisa kita uh, proyeksikan kapan cairnya kayak gitu yang penting sekarang ini uh, kalau uang kita tidak tiga kali lipat dari harga investasi yang mau kita beli mending ditunda dulu Kayak misalnya tadi saya bilang, kalau punya uangnya satu miliar lima beli tanah harga lima ratus masih oke. Okay. Tapi kalau punya uangnya enam ratus, beli tanah lima ratus, jangan dulu gitu oke. Okay. Um, ada ini ya sih, Bu? Formula kayak misalnya pendapatan gitu untuk kebutuhan sehari-hari, terus untuk dada darurat, terus investasi itu gimana? Kalau di slide saya itu ada di slide yang ketiga sih sebenarnya tadi Jadi um, Dan itu sebenarnya nggak pakem juga ya, nggak pakem dalam arti nggak harus seperti itu Tapi umumnya orang itu 50% itu untuk konsumsi, 20%nya itu untuk menabung atau membayar hutang Kemudian 30%nya itu untuk keinginan pribadi Jadi Tergantung ya, ada juga yang 30% untuk bayar cicilan, hmm. 20% untuk tabungan, 50% untuk kebutuhan sehari-hari. Yang jelas kalau dari banyak formula itu kebanyakan, kebutuhan sehari-hari itu 50%. Hmm. Ya, jangan kurang, jangan lebih. Kalau disuruh milih antara uh, dana darurat dulu atau investasi dulu, itu seperti apa Bu harusnya ya jadi sebenarnya gini uh, dana darurat investasi ataupun konsumsi itu adalah mindset hmm. jadi ketika mindset kita udah terbentuk mau gaji kita kecil atau besar itu akan hmm. terbawa karena hmm. kalau kita mengalokasikan, ah saya kok sekarang gaji saya nggak cukup untuk hidup, saya harus habisin buat hidup. kayak gitu nanti ketika gaji udah naik, tetap pikirannya akan seperti itu. Nah sehingga apa sehingga tidak ada namanya cerita menabung. Nah ini yang saya uh, apa apa uh, pelajari juga bahwa Memang sejak kecil kita itu kan Di, di keluarga saya juga untuk, untuk Menabung segala macam, dulu kan ada Jago gitu kan dimasukin Kan kita masih anak-anak belum Belum punya penghasilan, tapi kenapa harus disuruh Nabung, dan sebenarnya itu adalah mindset Yang terbentuk karakter Iya. Termasuk kayak misalnya Kita bayar zakat, infak, sedekah Itu ya, kalau di Islam gitu kan Uh, kalau kita sudah mengalokasikan zakat dua setengah persen tapi kita yeah. tambah infak sedekah sampai wakaf bahkan misalnya 10% yeah. mau gaji kita masih umr bawa umr atau sampai ratusan juta miliar itu akan progresif yeah. karena yeah. kita mainnya udah persentase, gitu yeah. jadi nggak kaget kalau kok, kok zakatnya banyak ya kan dua setengah persen dari total income yeah. bukan Oh, dulu saya cuma bayar seratus ribu untuk zakat sekarang aku udah sampai lima miliar Nah, Memang gajinya kan banyak. tambah banyak gitu. Tidak. Iya. Iya benar. Jadi masalah mindset juga ya. Kalau aku sih gini bu waktu dulu masih kerja, um, aku sisi itu um, berapa persen itu langsung aku masukin ke tabungan dan nggak boleh aku otak-atik lagi terus sisanya ya udah buat kebutuhan sehari-hari sama Hedon gitu Iya <laughs> <laughs> nggak apa-apa yang jelas sudah-sudah ada pembagian kuenya di awal gitu Iya buat-buat investasi-investasi itu kan kalau saya pribadi nggak uh, hanya investasi di dunia ya tapi juga ya. sampai di kehidupan setelah dunia ini jadi itu yang saya bilang bahwa uh, kalau orang ekonomi pembangunan itu mikirnya nggak hanya uh, jangka pendek juga jangka menengah, tapi juga mikirnya jangka panjang gitu betul, betul. Jadi yang namanya efisiensi Efisiensi dalam mengelola hidup itu adalah Dimana dia bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya Di dunia dan di akhirat gitu. <laughs> uh -uh. Jadi apa yang kita punya, yang kita investasikan Sampai kita nanti istilahnya investasi punya tabungan Ketika kita udah gak bisa beramal lagi segala macam Kita masih ada yang mengalir lah istilahnya Nah itu harus kita prepare mulai dari sekarang Então, OK.